Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Tumben, Pak, pulang cepat? Iya, sekarang itu udah banyak ojek on time. Oh, Papa on online. On online kali, Pak. Hah, on time. Online. Nah, online. Papa sepi orderan, loh. Oh, gitu, Pak. Iya. Gimana? Kamu udah dapat kerjaan? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah tuh udah dapat mah. Semoga bisa mewujudkan semua cita-cita ya. Alhamdulillah masih harus berjuang lagi Pak. Ya, tuh, harus berjuang lebih keras. Kita mah gak punya orang dalam mahal be orang dalam teh <tik> Bapak jadi ingat zaman dulu ah Zaman dulu mah cari kerja teh gampang nggak seperti sekarang susah Sekarang mah semua pekerjaan itu sudah dikerjakan sama mesin Manusia cuma sekedar melihat iya pak sepertinya tenaga kerja manusia sudah tidak dibutuhkan lagi sekarang semuanya sudah dikerjakan sama mesin dan robot yang serba otomatis itu iya, karena semua ya dikerjakan sama mesin jadi manusia gak punya rasa kemanusiaan gitu tapi pak kalau semua pekerjaan dikerjakan oleh mesin dan robot kita manusia kerja apa dong Pak? Ya kamu mikir atuh. Kan bapak sekolahin teh biar kamu mikir, biar tahu jawabannya. Ya Pak. Yang paling penting mah gini A. Ah, jangan sampai manusia dikendalikan oleh teknologi. Tapi manusia harus bisa mengendalikan teknologi itu. Ya, Pak, mengerti. Ah, lu mah jemuh, lu mah Weh, kalem-kalem Bagi dulu kopinya ah, Ada pegerangan sih kawan Gini-gini Lu masih inget gak? Undang-Undang Dasar 1945 Tentang perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan Kaya lah, lah, Nah, kamu buka kopi Nyak eluha atuh Kita Sebagai pengangguran Membutuhkan pertolongan, ya kan? Tapi, gak bakal ada yang bantu kita. Kecuali kita sendiri. Emangnya, kita kenapa? Kok harus tolong? Ya, karena kita itu pengangguran. Membutuhkan pekerjaan, ya kan? Emang hmm. kalian betah jadi pengangguran? Ya, enggak lah. Ini. Kita akan coba buat usaha bersama. Dan untuk kepentingan bersama. Emangnya usaha apa? Koprol, Hah? Koprol? Operasi zaman sekarang mah udah mati kutu a, udah laku. Ya kita buat kemasan barunya pak, bukankah? Koperasi itu sebagai tiang dasar perekonomian di Indonesia, Pak. Ini usaha Aldi, buat ngebantu Aldi sendiri dan teman-teman yang lainnya, Pak. Yang sulit mendapatkan pekerjaan. Ya... Bapak hargai usaha kamu. Tapi koperasi zaman sekarang, itu sudah tidak berasaskan lagi ke keluarga dan usaha bersama. Ya tidak ada bedanya dengan Kasila tapi khasila, Kapitalis pak ah, Kapitalis Yang ada cuma untuk Kepentingan sendiri Dan keuntungan sendiri Apa bedanya sama bank coba Kata simpan dan pinjam Sekarang tuh sudah bisa Sudah bercerai Yang tinggal Hanya pinjam Pinjam pinjam dengan bunga yang tinggi. Tapi Bapak dukung usaha Aldi kan bekerja sama dan untuk kepentingan bersama. aja ada orderan. Oh iya, Pak, jadi. Ya. Mau oh, ke mana, ya? Chat. Hah? Saudara, kok oke oke. Oh, oh, ada orderan. Mana? Nah. Motor apa buat FF? Ah, sini lu duduk dulu mah. Mal mah. Kapan sih lu berubahnya? Game terus yang lu pikirin. Udah sana jaga laptop aja tuh. Takut ada transaksi. Transaksi apa anjir? Koperasi online Akmal. Ya barangkali takut ada anggota yang masuk koprol. Sama jangan lupa simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Oh, oke okay, oke. Okay. udah. Ah. Gua pergi dulu. Yaudah, iya. okay, Bicara, ya udah ya. Mau perizinan. Oke, ya.